Mohon petunjuk untuk bacaan salawat yang paling afdol dan mutawatir. Iya, kalau bacaan salawat yang paling mulia adalah yang kita baca ketika salat. nggak ada lagi yang lebih afdol dari itu. Jadi kalau ada orang ngomong, "Oh, saya punya salawat, ini ini itu." Kalau bertanya mana yang lebih afdol, yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika salat. Nabi alaihi salatussa mengatakan, kulu, kalian bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala" Ibrahim. Wa ala Ali Ibrahim Itu solawat yang paling afdol Yang dikenal dengan solawat Ibrahim Kenapa paling afdol? Karena Nabi yang ngajarin Oh ini usat Allah ngajarin Tetap lebih afdol yang diajarkan Nabi Muhammad Gak mungkin akan datang manusia setelah itu Solawatnya lebih afdol dari solawat Nabi Muhammad Gak mungkin Jadi kalau ada orang yang menganggap solawat dia lebih mulia Daripada solawat yang diajarkan Nabi Muhammad Maka itu pendapat yang tidak benar